Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rohana Resita Dari kelas 1E MPM 2281 172 Baiklah di video ini saya akan menjelaskan Tentang pengertian Memori jangka pendek dan memori jangka panjang Selamat menyaksikan Pengertian memori Memori atau daya ingat adalah Kemampuan untuk menyimpan Informasi dan informasi tersebut Dapat dipanggil kembali Untuk dapat dipergunakan Beberapa waktu kemudian, Tulving dan Craik 2000 mendefinisikan memori sebagai kemampuan untuk mengingat peristiwa masa lalu dan membawa fakta, belajar dan ide-ide kembali ke pikiran. Tahapan memori satu penyandian encoding. Pemasukan pesan ke dalam ingatan, 2 penyimpanan atau stroke 3 pengambilan retrieval, pengingatan kembali apa yang telah disimpan. Kegagalan dalam pengingat suatu dapat disebabkan karena gangguan pada salah satu ketiga proses di atas. Channel Ingatan dibedakan atas ingatan jangka pendek short term memory dan ingatan jangka panjang long term memory. Ingatan jangka pendek adalah Proses aktif yang berlangsung terbatas Tidak meninggalkan bekas Ingatan jangka panjang dihasilkan oleh Perubahan struktural Pada sistem saraf Yang terjadi Aktivasi Berulang terhadap Lingkaran Neuron atau lepsauron Menurut jangka pendek Memori jangka pendek ialah kemampuan seseorang untuk mengingat kembali informasi yang diberitahukan kepada atau detik sebelumnya. Informasi yang tidak dikirim ke memori jangka pendek akan cepat menghilang selamanya WD Travis 2007. Dalam memori jangka pendek, informasi tidak terbentuk kesan menarik atau via melainkan menjadi bentuk penyediaan seperti dalam bentuk kata atau frase. Materi ini kemudian dikirim ke memori jangka panjang atau jika tidak dikirimkan memori ini akan menghilang untuk selamanya. World Trace 2007 Memori jangka pendek Sorting Memori hanya mampu menyimpan informasi selama sesaat, kira-kira selama 30 detik. Meski beberapa ilmuwan berpendapat bahwa interval waktu maksimum dapat meningkat menjadi beberapa menit dalam beberapa tugas tertentu, dalam memori jangka pendek Ba list 1992 dalam We dan Travis 2007 mengemukakan suatu model memori kerja working memori dari memori jangka pendek yang terdiri dari tiga komponen yaitu satu putaran teknologis bonegrical love yang berisi penyimpanan fonologis dan proses Alkutororis yang merupakan kemampuan mengingat informasi sebanyak dapat diulangi dalam durasi terbatas. Dua, alat sakerta visuvisial atau visuvisupatial escapepad yang memiliki kemiripan dengan putaran fonologis namun berperan dalam mengendalikan kinerja visual dan spesial yakni yang meliputi tindakan mengingat bentuk, ukuran atau mengingat kecepatan, arah objek yang bergerak. Tiga, eksekutif serta center eksekutif berperan dalam menentukan informasi yang harus diperhatikan, diperbaikan dan atau digabungkan. memori jangka panjang. Turfin 1945 dalam Wat Travis 2007 mengungkapkan tiga jenis memori jangka panjang yaitu satu, memori prosedural merupakan memori mengenai cara melakukan sesuatu seperti mengetahui cara menyisir rambut, menggunakan pensil menjahit atau berenang dua, memori semantik merupakan representasi internal dari dunia sekitar dan tidak bergantung. Pada berbagai macam konteks, memori semantik meliputi faktor peraturan dan konsep unsur-unsur yang mendasari pengetahuan umum contoh saat seseorang menjelaskan konsep kucing berdasarkan memori semantik dapat dijelaskan kucing sebagai mamalia mungil yang berbulu makan berkearan tiga memori episodik merupakan repetensi internal dari sebuah peristiwa yang dialami Tapi secara langsung contoh saat seseorang mengat kalah kucing mengejutkan di tengah malam dengan melompat ke keranjangnya, orang tersebut telah memanggil kembali memori opisitis. Sekian video dari saya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.